Selamat datang. Berikut cara pindah eBay di Broker XM. Pertama, pastikan Anda berada di situs desktop, lalu klik link pendaftaran, dan pilih buka akun tambahan seperti gambar di samping. Berikutnya, login dengan nomor akun yang sudah ada, dengan password. Kemudian, silakan isi kolom berikut. 1. Tipe Platform Trading 2. Tipe Akun 3. Tipe Mata Uang 4. Pilihan Leverage. Selanjut buat password untuk akun baru Anda. Lalu klik Konfirmasi. Selamat, Anda telah membuka akun RealXM. Silahkan periksa email Anda, nomor akun akan dikirim ke email dengan nomor server. Sampai jumpa dan salam profit konsisten.